Selamat pagi, selamat hari, hari minggu adik-adik. Halo adik-adik dan keluarga yang ada di rumah, gimana nih kabarnya semua? Nah tetap sehat dan bersemangat kan? Bersyukur banget ya karena hari ini setiap minggu kita masih bisa dan boleh beribadah di IHMPA Shalom Depok. Adik-adik, sekarang kakak mau kenalin nih pelayan kita pada ibadah hari minggu ini. Ada Kak Babam di Gitaris, ada Kak Eciz di kahonis, ada Kak Rachel dan Kak Brigit sebagai Liturgos. Nah, Kak Brigit, kita mau mulai ibadah pada hari ini nih, Kak. Gimana kalau kita nyanyi lagu yang bikin semangat nih, Kak? Boleh banget, Kak. Oke, okay, Kak. Nah, biar adik-adik di rumah juga nggak ngantuk lagi. Nah, sambil bangkit berdiri, mari kita angkat pujian I Want To Be Your Friend dinyanyikan dua kali. lagi yang lebih ceria, biar adik-adiknya semangat kayak kita-kita yang ada di sini nih. Gimana kalau kita nyanyi lagu Yesus, kasih jiwaku, musik. bus dosaku dari ter udah pada semangat kan? Nah, kakak-kakak yang ada di sini udah semangat semua dan udah siap untuk ibadah. Nah, masih tetap berdiri ya. Sekarang kita akan masuk pada saat teduh. Lipatkan tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, masih berdiri ya adik-adik? Adik-adik, semua anak-anak Tuhan pasti dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah tergantung dari kitanya nih, apakah kita mau menjawab iya atau tidak untuk melayani Tuhan. Nah Kak Brigit yakin pasti adik-adik kalau ditanya nih mau atau enggak, pasti jawabannya mau kan? Buktinya nih ya Kak Rachel, Adik-adik PA kita nih masih banyak yang ikut melayani selama IHMPA online ini, seperti merekam pembacaan Alkitab, mengisi pujian, ataupun berdoa. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yang mengungkapkan kalau dipanggil Tuhan, kita harus bersenang hati dengan menjawab "Ya Tuhan". Nah, mari kita angkat pujian yang berjudul "Dengar Dia Panggil Nama Saya".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 Terima kasih atas kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan sekarang kami ingin beribadah, berkati kami, berkati kakak layan yang akan memberitakan firman Tuhan. Agar kami bisa melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik sekarang kita akan membaca Mazmur pujian Mazmur pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 Yuk kita buka yuk alkitabnya adik-adik Buat adik-adik yang belum bisa membuka alkitab dan mencari Mazmur pujian kita pada hari ini Bisa minta bantuan mama atau papa ya Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke enam yang berbunyi demikian Pembacaan Masmur pada hari ini diambil dari Masmur 1 ayat 1-6 Yang diberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemboh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula, orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab, Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dari Mazmur yang kita baca, ayat tersebut mau menyampaikan kalau kita harus bersyukur karena sedari kecil kita sudah diajar untuk hidup di dalam Tuhan Yesus dan mengikuti ajarannya yang benar. Mazmur ini juga mau mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik, terlebih karena besarnya kasih Tuhan pada kita, maka dari itu... Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian yang terambil dari kidung Ceria 22, baik yang pertama sampai yang kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Yang sudah bisa baca tulis Boleh loh untuk membuat catatan kecil Tentang cerita yang akan disampaikan nanti Nah mari kita siapkan hati Dan pikiran kita Kita dengar firman Tuhan yuk Wah Kayaknya dapat ikan nih Tarik Ya. Ternyata gak dapat ikan Eh halo adik-adik Selamat pagi Selamat hari Minggu lagi nih sama Kadina Kadina sekarang ada di danau adik-adik, barusan Kadina mancing tapi sayang gak dapet ikan nah gimana kabar adik-adik, Kadina kangen banget nih, udah lama gak ketemu sama adik-adik tapi walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung kita masih bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman bersama adik-adik sebelum kita membaca firman, kita siapkan dulu yuk alkitabnya kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami. Ya Tuhan, di sepanjang hari kami sekarang. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkatilah Dina yang akan memberitakan firman, dan juga uh, kami, ya Tuhan, yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar, kami baca, dan kami renungkan bersama... ...dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anakmu telah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Alkitabnya di bawah, lalu kita mau buka dari kitab Markus. Kita buka ya. Kitab Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai 20 berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20.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 Bersama orang-orang upahannya Lalu mengikuti dia Demikian pembacaan Alkitab Nah, begitulah firman Tuhan Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Tadi kita baru saja membaca kitab Apa adik-adik? Kitab Markus Nah, adik-adik Kitab Markus yang barusan kita baca itu Merupakan bagian dari kitab Injil di Perjanjian Baru. Nah, Kadina mau tanya siapa yang tahu Kitab Injil itu apa? Coba Kadina mau tanya ke Miyamori atau Kenatan. Kira-kira Miyamori sama Nathan tahu nggak Kitab Injil itu apa sih? Coba Kadina mau dengar jawabannya. Nah, adik-adik Kitab Injil. Itu adalah keempat kitab pertama dalam perjanjian baru. Dan kitab Injil merupakan kitab yang menceritakan tentang kabar baik. Kitab yang menceritakan tentang cerita-ceritanya Yesus. Pinter. Nah adik-adik salah satu kitab Injil yang tadi kita baca itu adalah kitab Markus. Nah, sekarang Kak Dina mau nanya lagi nih. Kira-kira siapa yang tahu siapa sih penulis Kitab Markus? Mungkin Noel atau Karin bisa bantu Kak Dina. Kira-kira siapa yang menulis Kitab Markus? Nah, betul sekali adik-adik. Jadi, Kitab Markus ini ditulis oleh siapa? Bapak Markus sendiri. Nah, Kitab Markus ini menceritakan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya adik-adik. Nih ada gambarnya di sini, ini Bapak Markus sedang menulis Injil Markus yang menceritakan tentang ceritanya Yesus adik-adik. Salah satunya yang kita baca di Alkitab pada pagi hari ini adik-adik. Nah kalau ayat yang tadi kita baca itu menceritakan tentang apa sih? Coba dilihat lagi tadi tentang apa ya kita bacanya. Nah adik-adik setelah Yesus dibaptis nih oleh Bapak Yohanes membaptis, lalu Yesus pergi ke Padang Gurun dan dicobai. Gambarnya bisa dilihat di sini. Kalau adik-adik mau baca ceritanya lebih jelas, adik-adik baca di Kitab Markus sebelum yang ayat bacaan kita tadi, adik-adik. Jadi setelah itu Yesus itu berjalan, Yesus pergi ke sebuah danau, danaunya besar sekali. Apa nama danaunya? Hayo, Renaya bantu Dina. Kira-kira nama danaunya apa tadi? Danau Galilea, betul nih gambarnya danau Galilea yang sudah zaman sekarang kayak gini, adik-adik bagus ya. Siapa di sini yang pernah pergi ke danau? Atau siapa di sini yang pernah pergi ke pantai? Ada pantai enggak sih di Jakarta? Ada, ada Ancol, ada pantai di Pantai Indah Kapuk juga. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Nah Melvin, kira-kira kalau pergi ke danau atau ke pantai itu ada apa aja? Ada air, ada pohon, ada banyak ikan-ikan. Nah betul adik-adik. Nah pada waktu itu saat Yesus berjalan di Danau Galilea. Yesus itu melihat orang-orang yang sedang menjala ikan. Wah menjala ikan tuh kayak apa Kak Dina? Menjala ikan tuh sedang menangkap ikan menggunakan bantuan jala. Adik-adik lihat gambar di sini ya. Ada bapak-bapak, Pak Bapak-bapak yang sedang mau menangkap ikan dengan jala Kadina bawa nih jalannya Nih adik-adik Jadi Waktu Yesus lagi di Danau Galilea Yesus melihat ada orang-orang Yang menangkap ikan menggunakan jala Jadi kayak gini nih adik-adik Nih yang kan di belakang kadina ada laut Eh ada laut, ada air ya adik-adik ya. Terus Jalanya itu dibuang ke laut Diur gitu adik-adik Nanti, kalau udah banyak ikan, jalannya ditarik. Terus, isinya banyak ikan. Begitu, adik-adik ini yang dinamakan "menjala ikan" atau "menangkap ikan dengan jala". Nah, jadi waktu Yesus sedang berjalan dan melihat orang-orang yang sedang menjala ikan, eh, apa namanya Tuhan Yesus itu melihat banyak orang yang berada di sana, adik-adik. Nah, kira-kira Safi, Safi tahu nggak? Uh, pekerjaan yang kerjanya menangkap ikan atau menjalaikan ikan itu pekerjaan apa ya? Wah betul sekali nelayan. Jadi adik-adik pada saat itu Yesus melihat orang-orang atau nelayan-nelayan yang sedang menangkap ikan di Danau Galilea. Di situ Yesus melihat orang-orang yang bernama Simon dan Andreas dan juga Yakobus serta Yohanes... ...yang sedang menjala ikan di Danau Galilea itu adik-adik. Nah lalu apa yang dikatakan Yesus saat melihat... ...Yohanes uh, dan Yakobus juga Simon dan juga Andreas? Nah adik-adik bisa baca tadi di Alkitab. Jadi Yesus itu bilang apa ke mereka adik-adik? Adik-adik bisa baca di ayatnya yang ke-17... Katanya Yesus, mari ikutlah Aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Loh, loh, maksudnya gimana itu Kadina? Jadi nanti mereka menangkap manusia gitu pakai jala di laut. Kayak gitu bukan Cecil? Oh, bukan. Jadi Yesus itu mengajak Simon, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes untuk ...melayani adik-adik, melayani adik-adik. Jadi menjala manusia yang dimaksudkan oleh Yesus di e, cerita kita pada pagi hari ini... ...itu adalah Yesus mau mengajak orang-orang e, tadi yaitu, yaitu untuk mengikuti dia... ...dan juga e, melayani manusia adik-adik. Melayaninya seperti bercerita tentang Yesus terus berdoa, terus juga melayani orang-orang yang sedang susah, orang-orang yang sedang sedih, ataupun orang-orang yang sedang sakit adik-adik. Nah, lalu kalau adik-adik tadi baca di Alkitab, Simon, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes, kira-kira mereka mau ikut nggak ya? Coba Weli, tadi mereka mau ikut nggak sama Yesus waktu diajak? Iya betul Weli. Jadi mereka itu mau mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaannya. Jadi Yesus itu mengutus mereka untuk mengikuti Yesus dan melayani manusia adik-adik. Jadi pengutusan yang dilakukan itu, jadi Yesus memberikan sebuah tugas kepada adik-adik. Sama kayak kalau misalnya mama atau papanya adik-adik memanggil adik-adik, terus meminta adik-adik untuk melakukan sesuatu atau untuk membantu mama dan papa adik-adik. Contohnya nih, misalnya mama minta tolong untuk merapikan tempat tidur. Nah, Jene mau bantu mama nggak kira-kira? Misal dipanggil Jene, bantuin mama merapikan tempat tidur. Nah, kayak gitu. Lalu eh, mungkin Safir diminta mama tolong untuk belajar. Safir belajar ya. Kayak gitu adik-adik Jadi adik-adik dipanggil oleh orang tua adik-adik Dan diminta untuk melakukan sesuatu Sama seperti Simon, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes Yang diajak Tuhan dan diminta Tuhan untuk melayani manusia Seperti itu adik-adik Nah firman Tuhan kita pada hari ini Mau mengajak kita semua untuk menjadi penjala manusia adik-adik Nah, bukan berarti tadi kita menjala pakai jala seperti ikan, ikan ya Adik-adik? Nah, terus dengan apa dong Kadina? Dengan apa ya Tobi? Mungkin Tobi bisa bantu Kadina. Gimana tuh caranya? Nah, betul Adik-adik. Kita akan menjadi penjala manusia seperti Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus dengan apa? ...apa yang dimiliki adik-adik dan apa yang adik-adik bisa lakukan untuk melayani. Itu adik-adik banyak loh yang bisa adik-adik lakukan. Contohnya nih, Kak Gina kasih contoh. Uh, Jennifer misalnya berdoa untuk mama papa, untuk keluarganya, untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang sedih. Atau bisa juga Mika, Mika mau berbagi dengan e, temannya di sekolah, kalau nggak bawa makanan, atau nggak bawa e, alat tulis, nanti kalau sudah kembali bersekolah lagi ya. Lalu Audrey, mau membantu mama merapikan kamarnya, bangun tidur, e, tempat tidurnya sudah bersih, ya kan? Atau Beatrice juga rajin datang ikut impa, di adik, -adik. Nah mungkin Abby atau Brandon... ...kira-kira apa lagi sih perbuatan yang bisa kita lakukan? Iya betul... ...jadi banyak banget ya adik-adik perbuatan yang kita bisa lakukan... ...untuk melayani banyak banget... ...walaupun adik-adik masih kecil ya... masih kelas 1, 2, 3 kan... ...tapi Tuhan Yesus mau memakai Juno... ...mau memakai Davina... Dan juga mau memakai adik-adik semua di kelas kecil ini termasuk Kak Dina juga, kakak-kakak yang lain untuk melayani adik-adik. Jadi Tuhan Yesus telah memilih adik-adik dan juga mengasihi adik-adik sama seperti Yesus memilih dan mengasihi Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes dan murid-muridnya yang lain adik-adik. Seperti itu, jadi siapa yang mau jadi penjala manusia juga? Angkat tangan. Nah adik-adik kita semua, adik-adik, mama, papa, oma, opa, kak Dina, kakak-kakak lain yang lain. Itu semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga sesama adik-adik. Seperti menjadi Tadi yang diajarkan menjadi penjala manusia jadi walaupun adik-adik masih kecil adik-adik bisa melayani dengan apapun dan uh, dan kemampuan adik-adik apapun yang bisa adik-adik lakukan. Nah seperti itu adik-adik Tuhan Yesus memberkati demikian Firman Tuhan Amin. Jangan lupa ya adik-adik. Uh, kita akan melakukan aktivitas bareng Kak Brigita. Nah, aktivitas yang nanti adik-adik lakukan sama Kak Brigita, jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp Pelkat Shalom ya adik-adik. Kak Dina tunggu foto adik-adik dan aktivitasnya ya. Dadah! Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pokoknya semoga kakak doain adik-adik Terus sehat selalu ya, pokoknya adik-adik harus ingat, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, oke? Okay? Supaya adik-adik sehat terus dan bisa menjaga mama papa, oma opa, yang lain supaya tetap sehat juga. Nah, Kak Brigit mau tahu dong tadi sama Kak Dina adik-adik belajar apa sih? Iya betul, Kak Dina cerita tentang ...Andrea, Simon, Yohana, Siakobus... ...yang dipilih Tuhan... ...yang dipanggil Tuhan untuk melayani menjadi penjala manusia. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak ya jadi penjala manusia? Iya, betul. Bisa loh walaupun adik-adik masih kecil, masih SD ya... ...kelas 1, 2, 3... ...tapi adik-adik bisa loh menjadi penjala manusia. Nah... Sekarang Kak Brigit mau ngajak adik-adik untuk membuat aktivitas mengenai hal itu. Nah, kita akan buat aktivitas seperti ini adik-adik. Pertama-tama, yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik harus siapkan kertas. Adik-adik boleh pakai kertas buffalo atau kertas HVS, boleh yang warna putih. Atau berwarna seperti Kak Brigit ini Kak Brigit pakai warna biru ya adik-adik Setelah itu adik-adik boleh siapkan gunting Atau kalau nggak ada gunting boleh cutter Oke okay? Setelah itu adik-adik siapkan alat tulis Boleh pakai spidol Boleh pakai pulpen Boleh pakai pensil Nah setelah itu adik-adik siapkan juga Um, lidi, adik-adik Boleh pakai misalnya Kalau di rumahnya ada tusuk sate Boleh pakai tusuk sate Atau yang yang biasa mamanya suka Sapu-sapu taman di rumah Yang sapu lidi Adik-adik boleh pakai itu Bilang, ma aku pinjem minta satu dong Atau adik-adik juga boleh pakai sedotan Boleh warna apapun oke? Okay? Nah setelah adik-adik Siapkan alat dan bahannya Pertama-tama kita akan buat orang-orang di sini. Ini ceritanya Kak Brigit nih. Nah, adik-adik boleh buat seperti ini. Adik-adik yang cewek boleh eh, misalnya eh, pakai baju dress atau pakai rok. Boleh rambutnya yang keriting, bisa dibuat keriting-keriting. Atau pakai poni. Untuk adik-adik yang cowok juga boleh misalnya pakai topi. Atau pakai kemeja, pakai kaos, digambar, oke? Okay? Nah, setelah adik-adik buat orang, gambar orangnya Adik-adik buat tulis sikap-sikap yang melambangkan untuk menjadi penjala manusia Misalnya apa adik-adik? Berbagi, suka menolong, mengasihi Adik-adik boleh tulis di sebelahnya atau di bawahnya juga boleh Setelah itu adik-adik gunting adik-adik gunting dan adik-adik tempel di kertasnya seperti ini nah setelah adik-adik buat buat orangnya kita akan buat pancingan yang ini caranya adalah yang lidi atau sedotan yang tadi adik-adik sudah bawa sudah siapkan, adik-adik kaitkan dengan tali boleh adik-adik pakai benang atau benang wol terserah yang ada di rumah adik-adik, adik-adik kaitkan adik-adik ikat dan adik-adik tempel di kertasnya nanti hasilnya seperti ini nih Tuh, Kak Brigit buatnya seperti ini hingga menyerupai pancingan dan adik-adik satukan tali dengan gambar orang yang tadi adik-adik buat setelah itu selanjutnya adik-adik buat salib, bentuk salib nih contohnya kayak gini nih nanti adik-adik tempel di bagian sininya Nah setelah ketiga hal itu adik-adik buat Di atasnya Kak Brigit mau adik-adik tulis Aku dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia Nah gitu adik-adik Adik-adik tahu kan maksud dari aktivitas ini Jadi kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia Kita berbuat baik kepada orang-orang Melayani orang-orang di sekitar kita Oke adik-adik Adik-adik boleh buat aktivitasnya semenarik mungkin, boleh digambar bunga atau uh, burung atau apapun. Terus adik-adik sebagus dan semenarik apapun ya, nanti Kak Brigit dan Kak Dina lihat satu-satu. Oke adik-adik jangan lupa ya, nanti dikirim ke grup Pelkat PA Shalom Depok. Dadah adik-adik, sampai bertemu mana cerita yang saya disampaikan pada hari ini adik-adik? Seru banget kan? Firman tadi bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil dan diutus untuk melayani. Semoga Firman tersebut bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Dan jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Nah sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa dan orang-orang yang mendampingi adik-adik di rumah. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau bisa men-scan barcode yang ada di sebelah sini. Nah, Kak Brigit dan adik-adik sekarang kita mau mendengarkan warta PA nih. Nah yang pertama kami kakak-kakak layan pekat PA Shalom Depok Mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan Yang berulang tahun pada tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan kakak-kakak sekalian Yang kedua adik-adik diharapkan untuk menulis absensi kehadiran ibadah ini Di kolom komentar di bawah ini ya adik-adik Contohnya Brigit kelas 2, strip sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh untuk meminta bantuan mama, papa, atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Nah, adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah hari ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPL online ini, dengan sangat terbuka, disampaikan ke kakak-kakak lain pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link di bawah ini. Adik-adik dan juga Kak Rachel, Jangan lupa ya minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok. Tetap jam 7 pagi ya di channel GPIB Shalom Depok, oke? Okay? Nah Kak Babam, Kak Brigit, dan Kak Ecis, dan adik-adik yang ada di rumah sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah pada hari ini. Aduh gak kerasa ya kak? Iya kak Nah semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya Maka dari itu untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini Kakak undang adik-adik untuk kembali berdiri Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 223 Baiknya yang pertama dan yang kedua Tuhan kau memanggil aku seru kan? Jangan lupa kirimkan aktivitas adik-adik ke grup WhatsApp PA ya. Kadina dan Kabrigi tunggu. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan Firman Tuhan tentang pemanggilan murid-murid Yesus di Danau Galilea. Sekarang kita sudah tiba nih di akhir ibadah. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah bapa kami yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang boleh kami baca, kami dengar dan juga kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Dapat kami mengerti, dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan kiranya kami dapat melayani Tuhan dan juga dapat melayani sesama dengan apa yang kami bisa dan apa kami, dengan apa yang kami miliki ya Tuhan kiranya juga Tuhan memberkati kegiatan kami setelah ibadah ini ya Tuhan entah kami ada yang mau pergi ada yang mau di rumah saja kiranya Tuhan jaga dan sertai kami ya Tuhan berikanlah kami kesehatan ya Tuhan untuk menghadapi keadaan pandemi yang sekarang ya Tuhan Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin kami lakukan selama ibadah ini berlangsung ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan membimbing kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah Minggu selanjutnya. Dadah Tuhan memberkati.